قولاً سجيداً يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ضلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد باز بوزاً أظيم أما بعد فإن أصدق الحديث إذاب الله وخرى الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدث بدا وكل بذأة ظلالة وكل ضلالة في النار O muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, kita diberikan nikmat bisa duduk bermajlis ilmu, menuntut ilmu agama adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Ya sebab ia ya dengan menuntut ilmu agama maka Allah Swt akan mempermudah jalan seseorang ke surga. Yaman sarqatariqon yal-tahmi subi ilman sahhalallahu rahimahitariqon il-ljannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga Jawa sekalian yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah ta'ala di Malam ini Ya materi kita terkait dengan masalah eh ya, Tentang apa syariatan Dua kali ada di waktu subuh. Eh. Ya, jadi jangan disangka bahwasanya orang yang atau masjid yang dilakukan perannya dua kali ada di waktu subuh ini tidak memiliki dalil. Ada dalilnya. Eh, atau jangan sampai beranggapan salah kalau ada dua kali di waktu subuh ada jadinya eh ajaran sekalian yang dimulai kan oleh suara utara disebutkan ada hadist di sini agar al-habib bin hajj rahimahullah wa taala wa an ibnu umar wa aisyah berkata Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inn afakulu, yunaria ibnu umi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, akalunya berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Bilalan Yu'adzinu bilailin sesungguhnya Bilal ya mengumandangkan adat di malam hari Ia. kemudian fakul washramu hatta Yunani ibnu Umi Maktum kemudian makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum ia, Melakukan melaku jadi di subuh adzan pertamanya Bilal kemudian adzan kedua ya Ibnu Ummi Maktum وكان رجلا dan Ibnu Ummi Maktum ini adalah ya rajulan A'ma, Lelaki yang buta artinya boleh sah boleh saja Orang yang buta menjadi muadzin, tukar adan, tukang adan. Yeah. Jadi Ibnul Maktum berkata, Nabiul Allah ajmalnya, yunaniya adalah seorang lelaki yang buta. Dia tidak adan hatta yuqolullah, hatta yuqolarahu, hingga dikatakan kebarannya asbahahta, asbahahta. Mutta telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Iya, jadi boleh orang yang buta menjadi muadzin tukar adan, ya dengan syarat ada yang memberitahukan bahwasanya telah masuk waktu salat. Eh, Uan ibnu Umar, inna bilalan adna qabla al-fajri, faamrhu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadji Qayulali ara ibn Umar Abdullah ibn Umar عنهما, Ia ta'ala anhu Bilal adan sebelum fajar sebelum masuk waktu subuh maka fa nabi sallallahu wa sallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk kembali, yaitu kembali adan lagi. Sebab dia adannya belum masuk waktu subuh. Ya kemudian dia berkata Fayuna dia. Kemudian ya ibnu al berkata ketika dia adan ada innalab danama. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hamba masih tidur iya arwahu abu daud wadu'afahu riwayat abu daud dan abu daud umur mahkanya iya jamaah sekalian dimulai kalau semuanya telah takdir jual hadis pemberasan pembahasan hadir hadis pertama dari mutabakun alaih riwayat bukhari muslim hadis yang kedua hadisnya lemah iya sebagaimana yang disebutkan di sini iya tapi iya ada tang dalam dalam atau ucapan ibnu mar bahwasanya Ya ketika tukang adannya, nya adan sebelum masuk waktu subuh maka dia perintahkan muadzinnya tersebut untuk adzan kembali. Eh ya. ajamas sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di pembahasan fikih dari hadis ini. Fa'idah fikih dari hadis ini. Fih masail di dalam hadis ini terdapat permasalahan. Al-Masratul Ula Permasalahan pertama Masru'iyatul adanain Fil-fajiri Disyariatkannya Dua kali adan Di waktu subuh Eh. Jadi Permasalahan pertama adalah Disyariatkannya Di waktu subuh Dua kali adan Eh. Ajamal ulama. Ala annahu yushra'u fil fajr ay wa ddin al muadzin adani al adanan al awal thumma al adanan al tsani. Ya fara ulama ahli al ilmi barshafat bahwasanya disyariatkannya ya untuk atau atwagi muadzin dia kemudian adzan kedua. Jadi ulama bersepakat bahwasannya disyariatkan di waktu subuh adanya berapa kali, berapa kali adanya dua kali. Eh, ya, ini kesepakatan pertama. Wajah ulama ala an al adanis tani ya kunu anda duduk waktu salatil fajri dan ulama bersepakat bahwasannya Adzan yang kedua ia, Ini dikumandangkan ketika yang masuk waktu salat subuh. Ia, ini para salat subuh. Kemudian wal adzanul awal yakunu filailin. Artinya adzan pertama ini di malam hari. Ya. Jadi dipahami di subuh hari ada dua kali azan. Adhan pertama dan adhan kedua. Adhan pertama di malam hari. Kemudian adhan kedua di saat masuk waktu as-salat as-subuh. Eh, dan disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Antara jarak adhan pertama dengan adhan kedua. Mungkin setengah jam atau sejam ya wadari uhalah maka bacaan ibnu umar dan aisha dan yang lainnya ya dan dalil perkara ini bahwa disyaratkannya ya dua kali ada di surat as-subuh ya dari ibnu umar dan dari Aisyah dan selain keduanya Ayah, ina bilalan yudin fakul hatta yunariya ibnu sesungguhnya abilal dia ada bilai ini di malam hari. Tadi disebutkan jaraknya antara Adam pertama dan kedua, ya mungkin setengah jam atau sejam ya fakul maka minumlah kalian hatta ibnu hingga ibnu umi maktum Adzan ini di ya maksud dari hadis ini bahwasanya bilal dia Adzan pertama di malam hari Kemudian, ya ibnu ummi maktum adan ketika masuknya waktu sholat asuh. Ya, hanya mas sekalian dimulai kesuara tala. Jadi kesimpulan pembahasan ini tentang disyariatkannya, ya ada dua kali di sholat subuh. Ya, bahwasanya dari, ya amalan. Sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau atau sahabat dua kali ada di ya waktu solat subuh. Anam pertama di malam hari, anam kedua ketika masuknya, ya waktu solat subuh dan ia ya, disebutkan bahawa jaraknya setengah jam atau sejam. Ya, ini pembahasan yang pertama. Haripahami. Abu Akilah. Ah, apa kesimpulannya? Kenapa? Kakak-kakak sedih, aneh tak? Suara tak? Siapa yang ketawa, Kak? Angkat-angkat, coba suaranya, ketawanya. Ah? Iya. Yeah. Alham pertama siapa sahabatnya dia yang pertama di sini Bilal ada namanya Bilal di sini no? yang kedua siapa ya yeah. Adam pertama Bilal di kemudian eh, imnu Mi'aktum saat masuk waktu ya yeah, subuh ya yeah. Masalah permasalahan kedua, al-adan ya. Masalah yang kedua, adan kedua di waktu sholat subuh ini sebelum eh ya, terbitnya fajar. Ya, maksudnya sebelum masuk waktu sholat subuh, apa hukumnya? Ya artinya ini adanya adanya keduanya sebelum iya yeah, adanya sebelum masuk waktu sholat subuh di yeah, adanya kedua perhatikan adanya ma'ul ulama ala anna sholawatil arba' wa sholatul zuhri wa sholatul asr wa sholatil maghrib wa sholatul isha ala yakunul adalaha illa inna dukuli waktiha Ya, para ulama bersepakat bahwasanya, ya empat waktu solat, yaitu solat duhur, solat asar, solat maghrib, dan solat isya, adanya. Tidaklah dilakukan kecuali setelah masuknya waktunya. Ya maka barang siapa yang adan. Sebelum masuk waktu dari empat sholat ini. eh Maka harus baginya untuk mengulang adannya. Kenapa demikian harus dia mengulang adannya? Eh, karena maksud dari adan tersebut. Adalah untuk. Memberitahukan tentang masuknya. Eh, waktu sholat. Kalian pahami. Kenapa harus dia ulang. Sambilnya buakilah. Karena belum masuk waktunya. Apapun si iya Untuk memberitahukan. Bahawa waktu solat telah masuk. Ini pada empat solat. pada solat subuh, duhur, asar. Eh bukan solat subuh. Eh solat duhur, asar, maghrib, isya. Iya. Waktu naqil ada di waktu solat il-fajr. Kemudian ulama berseberisi. Iya tentang waktu adu adan. Pada waktu sholat fajar, eh tadi sebelumnya bersepakat kemudian mereka berselisih pada ya sholat subuh, waktu adan pada sholat subuh. Ya perhatikan pendapat pertama, ya padahal baju mburu ahli ilmi, anda ila anda ada ya berarti kan, pendapat jumhur jumhur ahliul ilmi pendapat bahasanya adzan ya untuk masuk salat fajar ini disyariatkan sebelum ya terbitnya fajar yang kedua. Ya, fajar yang pertama tadi di Adam pertama, fajar kedua di ini di waktu masuknya Sholat subuh waktunya. Jadi, jumhur berpendapat bahwasanya yang disyariatkan adalah sebelum masuk waktu sholat subuh artinya di adan pertama ya nabi maksudnya disyariatkannya adan untuk salat subuh ini yang disyariatkan ini yaitu pada waktu malam hari ya Adapun ya setelah terbitnya bajar yang kedua bajar eh, salrik Ya, hanyalah disunnahkan untuk adan di situ. Ya, tiba, tiba maksudnya yang disyariatkan adalah adan yang pertama. Adapun adan yang kedua seperti di sini misalnya waktu masuk sholat subuh ma ini hanyalah mustahab. Yang wajib adalah adan yang pertama. Ya, apa dari mereka? ia ya, dengarkan dalil mereka dalil jumhur emajabi hadis ibnu umar wa aisyah wa ghayrihuma yaitu hadis yang datang dari ibnu umar dan aisyah dan selain keduanya pratiga in bilal laylan din bilailin sesungguhnya bilal anadi malam harim faqul washrabu mahakamakan dan minumlah hatta yunar ibnu ummi maktum hingga ibnu ummi maktum adan eh Afakala mereka berkata abdulun yaudzino bilairin abdul ini azannya di malam hari. Ia ya, dan azannya bilal, wa azanu hada li ajarilah misolatil fajar. Dan azannya bilal ini ini untuk memberitahukan iya solat fajar wala dalil ala annahu li ajli tasahhuri dan bukan dalil bahwasanya adanya Bilal ini untuk waktu sahur saja ya ya fa huwa li ajli ilami waqti sahuri wa li ajli ilami salati al-fajr ya jadi hadisnya atau adanya Nabilal ini ya bukan atau bukanlah bukan hanya memberitahukan waktu sahur tapi sekaligus ya sebagai pemberitahuan waktu salat subuh. Yang ini maksudnya. Ya, Dibahami? Aja paham? Apa? Eh nah. ya. Jadi Adanya bilal Di malam hari ya ini bukanlah hanya sekedar memberitahukan bahwa telah waktu sahur tapi juga waktu salat subuh ya jadi waktu salat subuh dan juga waktu sahur ya ada sekali di belakang subhanahu wa kemudian wa adanu imrumi maktum kana 'inda tulil fajri aw subhi dan adanya Ibnu Umi Maktum, yaitu ketika terbitnya wajar atau subuh, ini ya diulang. Istihbaban hanyalah sunnah saja, ya. Jadi, yang wajibnya, Adam pertama, adapun adanya Ibnu Umi Maktum hanyalah mustahab dianjurkan untuk diulang, ya. Ini pendapat jumhur. Fa'inda jumhur yusra'ul al-adhan bil-laili. Maka menurut jumhur Yusra'ul al-adhan disyaratkan adzan di malam hari. Kemudian yustahabu ayu adza al-adhan 'inda tu'l fajr ash-shadiq. Kemudian disunnahkan untuk mengulang adzan ya ketika terbitnya fajar shadiq. yaitu di waktu masuknya as salat as subuh. Ya, orang terbaik alat yang awal, fomujizi, maka, andaikan mencukupkan dengan alat yang pertama, maka itu telah mencukupi. Ya, yeah. pahami maksudnya, yang harus adalah alat yang pertama. Adapun mengulangnya, adapun yang kedua adalah dianjurkan saja untuk mengulangnya. Ya yeah, maka. Kalau mencukupkan dengan adan pertama tidak lagi adan kedua. Maka itu sudah sah mencukupi. Ya, mereka, ya disebutkan ada dalil yang mereka pakai dalil berdalil yang di dalam hadis disebutkan bahasanya ya azannya di azan pertama saja tidak diulang di azan kedua. Ya namun hadis yang berbicara tentang itu adalah hadisnya lemah Ya. Ini pendapat jumhur. Kemudian wada'a jama'atun min as-salafi wa huwa madhhabul Hanafiyah wa riwayatun Ahmad atau qaul ba'd as-Syafi'iyah azmin ila an al adani sholati fajri la yakunu illa inda duhul waqti sholatil fajri ka bakiyati sholawati ya dan ya sekelompok dari salam dan ini adalah madzhab hanafiyah dan riwayat dari Ahmad dan pendapat sebagian dari asy dan di oleh Ibnu Hazm ini pendapat mereka bahwasanya ya Adan untuk sholat fajar, sholat subuh. Ya tidaklah kecuali ketika masuknya waktu sholat subuh. Sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. iya Jadi menurut pendapat ini bahwasanya Ya tidak boleh sebelum masuk waktu subuh. Ya. Harus adannya ketika telah masuk waktu subuh. Ya. Ya. Tadi disebut kebawasannya adan itu fungsinya untuk memberitahukan bahwa telah masuk waktu sholat. Ya. Ada nilm mereka yang mengatakan ya adannya sholat subuh haruslah pada saat waktu subuh telah masuk. Yang pertama, <tuk> Anda lemurada minal adani diiklami. بدخول وقت الصلاة والإعلام الصلاة يكون عند الطلب والإلزام بأدائها وهذا لا يكون إلا عند دخول وقتها لهذا أجمع لأن الصلاوات الأربع لا يؤذن لا يؤذن لها إلا عند دخول وقتها فكذلك الفجر kalau Adan al-Fajr bilahirin waktu ma بهي لازم منه أن يبحم أن أدان صلاة الفجر يكون فيها ذلك الوقت وليس كذلك. Dalil pertama yang mengatakan bahwasanya Adzan kedua haruslah masuk pada harus dilaksanakan ketika masuk waktu subuh. Pertama dalilnya bahwasanya yang diinginkan dimaksudkan dari Adan itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, ya dan pemberitahuan untuk masuknya waktu sholat ini ketika ya sholat tersebut atau keharusan tersebut keharusan untuk melaksanakan sholat tersebut, dan ini tidaklah ada kecuali Ketika telah masuknya waktu sholat tersebut Oleh karenanya mereka bersepakat bahwasanya Ya empat sholat Ya tidaklah dikumandangkan dan kecuali setelah masuknya waktunya Demikian juga sholat subuh Haruslah pada saat Ya sholat subuh telah masuk waktunya Ya Oleh karenanya lah Ya Andaikan ia ya dikemandangkan Adan Fajar di malam hari Dan mencukupkan dengannya Maka Keharusan dari ini dipahami Bahasanya Waktu pelaksanaan solat tersebut Solat subuh tersebut di waktu ini Ya, Dan tidak demikian Adanya ia. Jadi apa maksudnya kalau dikatakan bahwa, ya, Adzan subuh di malam hari dan mencukupkan dengan itu, ya, maka dipahami dari sini kau bahwa sudah masuk waktu subuh di situ, dan ini tidaklah demikian. Ya, pendapat sahabat tadi, bahwasanya yang disyariatkan adalah adzan pertama, yaitu di malam hari, kemudian disunnahkan di adzan subuh, diulang. Para hadis Jumhur ulama. Eh, yeah. dalil yang kedua bagi mereka yang berpendapat bahwasanya ya yeah, azan subuh itu azan kedua haruslah ketika masuk waktu subuh. Majaa bi sahihain Al-Marq bin Huairits, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa man ma'ahu min al-waf." yang kedua hadis yang datang dalam sahihain dari amari Ar-Ra'y Allah Ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Malik bin Uyaisy dan juga kepada tamu yang bersamanya ya apabila ya salat telah tiba waktunya maka ya hendak nyala salah seorang dari kalian adzan kemudian ya hendak nyala yang paling besarnya di antara kalian mengimami solat. ya maka di dalam hadis ini Ya terdapat padanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Adan ketika telah masuk waktu faida haror di sholat apabila waktu sholat telah tiba ya maka Adanlah ya jadi Nabi sini ya memerintahkan Adan ketika telah masuk waktu sholat dan ini umum mencakup seluruh lima sholat ya mencakup seluruh salat 5 waktu. Ya, pada salat subuh dan selainnya dan tidak ada padanya perkecualian pada salat subuh. Ya, perhatikan hadisnya idza halati shalah apabila telah tiba waktu salat ya, salat umum ya tidak dikatakan kecuali salat subuh. Ya, apabila telah tiba waktu sholat, maka adanlah salah seorang dari kalian. Ya, maka ini dalil yang kedua. Eh, kemudian dalil yang ketiga. Eh, dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya Bilal Adan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Maka Nabi s.a.w. alaihi memerintahkan untuk Bilal kembali mengulang adannya. Ala innal abda anamak kata bahwa sesungguhnya hamba telah tidur. Iya. Andai kata adan sebelum ya terbitnya fajar mencukupi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan kepada Bilal untuk mengulang adalnya. Iya. Ya sebab adan di waktunya itu yang disyariatkan. Iya, akan tetapi hadis ini tadi dikatakan bahwasanya hadisnya lemah. Akan tetapi telah sabit, telah sah dari Umar. Ya. Datang dalam sabit dari Umar. Ya bahwasanya dia memerintahkan tukang adzan yang Adan sebelum terbit nyapanya untuk mengulang adanya. Ya, perhatikan, andai kata sudah mencukupi Adan sebelum terbitnya fajar, ya, makanya tentunya Nabi Shallallahu 'Alaihi tidak akan menyuruh untuk mengulang Adannya. Waalaikumsalam, maka ya bagi mereka ini bagi yang mengatakan bahwasanya disyaratkan ya, Adan kedua itu ketika masuk waktunya, waktu sholat subuh. Man ada dalam ilhami solatil fajr di khabar di kore waktu fajr di wajibah aleih ayyida. Lianau ada nabi gayri waktihi. Ia. Maka menurut mereka ini bagi siapa yang ada, ya untuk memberitahukan waktu solat subuh sebelum waktunya. Ya maka wajib baginya untuk mengulang azannya. Ya sebab dia azannya tidak pada waktunya. Ya sebagaimana dalam salat-salat yang lainnya. Ya. Ya berarti kan wa majaa'a bi hadits Ibnu Umar wa Aisyah bisuyain in Bilal yu'addilu bilailin Fakulu washru hatta yunari ibnu umi magtum ya dan apa dan juga dalam hadis ibnu mardan aisha dalam suhun bahwasanya Bilal ada di malam hari fakulu washru maka dan minumlah hingga ibnu umi maktum Adzan ya karena ada ibnu magtum li ilam ibu huru waktu sholat ya adalah adalnya ibnu umi maktum ini untuk memberitahukan bahwasannya telah masuk waktu sholat subuh. Adapun adanya Bilal bidaylin. Adapun adanya Bilal di malam hari. Fakana littasahuri watadkiri wal isti'idani lusulatil fajri. Adapun adanya Bilal ini di malam hari. Maka ini adanya untuk memberitahukan waktu sahur. Ya dan mengingatkan dan persiapan untuk solat subuh. Ya kenapa? Lea n solat al-fajr ini terhadap juga istighdari atau min gairiha. Ya sebab solat subuh ini perlu persiapan lebih daripada solat yang lainnya. Ya maka di ya diadankan adan pertama ya supaya mereka bangun persiapan ya sebab beda antara sholat sholat dan yang lainnya eh ya. dan juga kan ada orang kan masih tidur ya kalau misalnya langsung adan kedua waktu sholat baru bangun ya maka dari kemudahan I dia syerhatkan dua kali anda di waktu ya subuh. Wa hadal kau ashani huarroji dan ini pendapat yang kedua adalah pendapat yang roji, pendapat yang lebih kuat. Yaitu bahwasanya ada di subuh ketika ya masuknya waktu solat ini di Adan yang kedua yaitu pada saat waktu sholat subuh telah masuk. Iya. Yeah. Maka siapa yang adan hanya mencukupkan diri dengan adan yang pertama maka haruslah dia mengulang di adan yang kedua. Kalau tadi pendapat jumur bahwasanya yang disyariatkan di adan yang pertama. ya yeah, Adapun untuk adan kedua mustahab saja disunnahkan saja. Maka bagi yang mengatakan Ya, pernah yang mengatakan bahwa ini salah, maka haruslah dia mengulang Adan yang kedua, bukan mustahab. Ya, tapi harus. Ternyata sekalian dimulakan subhanahu wa ta'ala, ya mungkin ini yang sempat kita sampaikan. Masih ada waktu. Ari yang bisa simpulkan permasalahan pertama ini, ah Herman, yang pertama apa tadi tentang disyaratkannya dua kalian di waktu subuh. Bagaimana itu? Di malam hari azan kedua ketika masuknya waktu subuh. Eh. Ya. Sugri permasalahan yang kedua. Bagaimana hukumnya kalau azannya sebelum waktu azan kedua sebelum waktu subuh? Itu mencukupkan dirinya dengan azan yang pertama di malam hari. Hh Kenapa? Lah. Macam hari waktu tu. Berapa? Ya. Yeah. Kita tambahkan sedikit permasalahan. Ya walahu an Abi Hurairah ra ta anna Nabi sallallahu alaihi la yaudiru illa mutawaddi'. Ya wad'afu ايضا. Dari ibnu Abi Huraira bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya tidaklah adan kecuali orang yang berwudu, ya wadawahawu ayub dan eh, dan dilemahkannya, ya. eh dilemahkannya hati ini, ya pembahasan masalah dalam hadis ini, ya. Yaitu al-tuharah lil adan. Ya, maksudnya apakah disyorkan bahawa orang yang adan itu haruslah dia bersuci, haruslah dia berwudhu, atau kalau dia mandi, eh, apa namanya, mimpi basah, apakah dia harus mandi dulu <laughs> baru adan? Ayah, maksudnya kalau misalnya muadzin di sini bangun tadi malam dia ambil mimpi basah. Terus sudah masuk waktu subuh. Terus dia pergi. Ada anak kedua. Maka bolehkah itu? Anak kedua atau anak pertama? Boleh tidak? As-suhi al-lani alaihi jumhuru ahli ilmi. Ana la tuscaratut tahara alal muaddin. Ya, lianna al-haditha al-lazi jahafi istirahat la yasih. Wa hadithu illa mutawaddi'ah. Ya, fayasih al-adal walau kanan muaddinu ala hadathin asgar au akbar. Walakinna tustahabbu tuhara. Lianna al-adal ibadatun wa zikrun wa thanau liallahi yang Sahih menurut Jumhur Ahlul ilmi bahwasanya ya tidak disyaratkan ya bagi muadzin untuk bersuci iya di atas tohar tidak kenapa karena hadis yang mempersyaratkan tentang tohar bagi muadzin ini tidaklah sah ya hadisnya dari tidaklah berada kecuali orang yang ya berwudhu maka adan Adan sohi, walaupun orang yang Adan itu dia berhadas hadas asgor, misalnya habis kencing, terus dia Adan, atau dia harus akbar, apa tadi harus akbar, iya, mimpi basah dan seterusnya, akan tetapi di sunnahkan untuk bertoharol. Ya, sebab adan itu adalah ibadah, dikit dan pujian kepada Allah Subhanahu SWT. Maka yang afdol bagi orang yang adan, dia hendaknya bersuci. Hanya masalah yang dimulakan Allah SWT. Ya selesai pembahasan kita di malam ini. Ya mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Atau sebelumnya, pahaman. Apakah sah, salah eh, adanya orang yang habis kencing? Terus adan, sah, kenapa? Tapi ada hadisnya. Yeah. Yang lebih utama adalah dia bersuci. Ya, yeah. Subhanakallah Alhamdulillah subhanallahyarhamdik subhanallahyarhamdik